<tuh> ya balik lagi di channel ini Hari ini saya mau bahas buku RVDS ya Masih di Ramon terus Dewa Sihir Ya buku ini Ya seperti judulnya mengupas berbagai jenis Persihiran kuno Dari berbagai penjuru dunia Yang selama ini dianggap Misteri ya, Jadi sebenarnya sihir itu apa sih ya, Jadi sihir itu enggak selamanya gelap ya Nggak selamanya buruk sama seperti hal yang lainnya itu sihir mempunyai dua sisi ada sisi yang terang ada sisi yang gelap nah untuk itu teman-teman bisa nonton dulu di video sebelumnya ada di pojok kanan atas ya tinggal diklik aja di bab ini saya mau bahas the 12 Genome 12 genom. yang dimaksud 12 genom itu maksudnya adalah genom itu kekuatan bakat murni seseorang Ya, bakat murni seseorang yang itu diringkas menjadi 12 poin dalam buku ini. Ya. Apa saja itu? Ya. Itu ada 12 belas: ya. penemu, ya, ada penemu pencipta, pemimpin, pemberi, penolong, pencatat, penghibur, penyembuh, pengajar, penerjemah, pelukis, dan penakluk. Yaitu nanti eh, itu masing-masingnya adalah kekuatan bakat murni seseorang tapi e, di dalam buku ini di list tanpa terikat dualitas maksudnya enggak enggak terkait itu baik atau buruk itu gelap atau terang atau cahaya atau kegelapan e, bukan seperti itu jadi ini saya bacain seperti yang kita ketahui jika masing-masing manusia memiliki chip khusus yang tentunya berbeda dengan manusia lainnya entah itu karena Faktor keturunan fashion, program murni ilahi Pengalaman di kehidupan Lampau ataupun karena faktor lainnya Yang saat ini masih atau telah menjadi bagian dari diri Dan kehidupan Anda Jadi dengan mengetahui program dasar yang tersimpan dalam chip Anda sendiri diharapkan Anda dapat Mengkreasikan dalam ilmu sihir Yang Anda pelajar nantinya Di pembagian 12 jenom ini Dilis tanpa terikat dualitas tertentu Karena saya yakin anda bisa bijaksana menggunakan apapun program yang tersimpan dalam chip Anda sendiri. Pernah nggak teman-teman uh, melihat, oh uh, si A ini pintar matematika, tapi si B ini matematikanya B aja biasa aja. Padahal belajarnya sama, sama di les tempat yang sama. Terus, uh, tapi kok hasilnya beda? Nah inilah yang disebut bakat murni tadi. Kalau teman-teman punya teman kayak gitu ya nggak bisa kita paksa dia itu harus bisa matematika sepenuhnya walaupun sudah belajar sama-sama nggak -sama, bisa kita paksakan seseorang harus bisa belajar matematika yang lainnya pun begitu ada yang matematikanya rendah tapi olahraganya tinggi sekali Wah, berarti fisiknya Oke ini mantap nggak bisa yang kita rendah matematika itu kita paksain olahraga bisa bagus nggak ya, bisa karena beda tiap orang itu punya chip khususnya oke dalam dalam buku ini ada juga ceritanya ya beliau uh, punya teman ya, temannya cewek yang sama-sama dianggap sebagai guru-gurunya ya jadi uh, yang pertama namanya si Erlin yang satunya Fiona ya, si Erlina guru les bahasa jepang dan Fiona guru les piano dalam ceritanya ini, jadi karena ini penulisnya seorang pesulap seorang mentalis, jadi dia menunjukin sulap nih, matrix koin gitu jarak dekat nah, keduanya tertarik untuk belajar itu nah, si Erlina ya, sama si Fiona, pengen diajarin uh, sulap ini, setelah seminggu kemudian <tuh> mereka sama-sama intens belajarnya tapi yang benar-benar bisa itu si Erlina karena dia tampilannya sangat clean bersih gitu ya, sangat baik. Tapi sebaliknya si Fiona malah tidak bisa sedikit pun melakukannya. Padahal sama-sama cerdas keduanya nih bukan satu cerdas satu, bahasa, keduanya sama-sama cerdas. Yang satu cerdas bahasa ini, bahasa Jepang, satunya cerdas dalam bahas dalam piano kayak gitu. Jadi nggak bisa kita menilai seseorang, oh kamu bodoh itu enggak, enggak, enggak bisa begitu karena setiap orang punya bakat murninya masing-masing yang tentunya tidak ada hubungannya dengan tingkat kecerdasan intelektual maupun tingkat kecerdasan spiritual karena ini soal genom kayak gitu ada orang belum belajar tapi dia sudah bisa kayak gitu ya, ada orang belum belajar tapi dia masakannya enak kayak gitu tanpa belajar bisa masak enaknya itu itu genomnya dia bisa masak kan kayak gitu dibanding orang yang harus belajar bertahun-tahun tapi masakannya tetap gak enak kayak gitu ada juga yang kayak gitu nah jadi hari ini saya mau bahas dua dulu ya yang penemu sama pencipta oke saya bacain apakah anda sering mendapatkan inspirasi atau teori-teori terbaru yang bahkan belum pernah terpikirkan oleh siapapun baik itu berupa kreativitas seni ataupun ilmu pengetahuan jika iya, artinya Anda memiliki bakat murni untuk menjadi seorang penemu tetapi belum mencipta Karena sebuah penemuan belum dapat dikatakan dicipta Terwujud kalau masih sebatas pikiran atau dibatas ucapan, penyampaian, atau persentase saja Baik lisan maupun tulisan Kekuatan dari bakat murni ini adalah memiliki kreativitas yang sangat tinggi Tapi juga pemalas dan hanya menyimpan idenya dalam pikirannya saja dan setelah itu terlupakan jadi orang yang penemu ini dia idenya cemang sekali idenya berlian tapi kalau disuruh realisasikannya dia itu malas nah, ada orang-orang tipe begini nah yang kedua pencipta seorang cipta memiliki gairah untuk mewujudkan apapun yang ada dalam pikirannya sekalipun itu harus sederhana seperti membuat tinta pulpen berwarna emas seorang pencipta adalah seorang yang berani yang dengan hal-hal yang dianggap gila dan tidak penting Selam cipta sangat anti dengan namanya penundaan. Begitu idenya muncul, dia mulai langkah sederhana misalnya nyata apa aja yang dibutuhkan sampai uh, untuk merealisasikan idenya yang ada dalam pikirannya itu dalam bentuk nyata. Misalnya, gua aku mau, saya mau bikin hiasan uh, dinding. Apa aja yang saya perlu misalnya kuas, saya tuh warna dan sebagainya. Gambar, contoh gambar. Itu dia list dulu apa apanya perlu. Ya. Beberapa orang memiliki bakat murni ini sebagai memiliki bakat murni sebagai pencipta, terkadang memiliki kreativitas yang kurang tinggi karena fokusnya pada di, di dunia luar atau wujud, serta berpikir cepat, mudah, dan instan. Sangat berbeda dengan seorang penemu, tapi jika memiliki, seseorang memiliki bakat murni sebagai penemu juga sekaligus seorang pencipta, maka antara karya-karya yang, yang luar biasa. Dalam beberapa kasus, seorang pencipta juga terkadang menciptakan sesuatu yang sebenarnya bukan berasal dari pikiran, ide, inspirasinya sendiri. Dan jadi, kalau ada orang punya bakat murni, eh, dia penemu segala penciptaan itu hebat, itu orangnya. Dan ini, saya kenal satu orang ini, satu orang ini yang baru saya kenal, yang saya tahu ya, yang penulis buku ini, ya, beliau orang hebat ya, Bukan orang biasa. Karena itu kadang menemukan menemukan suatu yang aneh gitu, langsung dibuatnya jadi uh, uh, sesuatu yang nyata gitu. Kadang dia nemu-nemu nada-nada baru, bukan nada baru sih, kayak chord-chord yang baru gitu habis itu dicatatnya langsung jadi lagu. Ya waktu itu saya pernah ke rumah beliau, ya ke rumah beliau itu lagu memang belum pernah dia buat jadi waktu kami tidur siang itu dia buat aku sampai sore malamnya langsung jadi lagu abis pulang langsung rekaman baru jadilah itu lagu baru fresh gitu lagunya ya, jadi langsung hebat gitu gitulah jadi ada di kepala dicatat jadiin jadi lagu beneran jadi di video ini kalau teman-teman masih bingung apa itu sihir yang sebenarnya bisa tonton video-video saya yang sebelumnya yang membahas tentang sihir ya yang judulnya FDS teman-teman bisa cari aja di videonya atau diklik ini kanan atas ini di eh, situ ada nanti daftar video yang membahas buku-buku uh, sihir jadi hari ini saya mau bahas dua itu aja. saya bahas dua itu aja dulu yang genom uh, penemu dan pencipta sisanya nanti kita bahas ke video selanjutnya ya jadi sihir itu enggak enggak mesti bahas tentang santet atau hal-hal buruk lainnya tapi di sini juga membahas tentang bakat murni seseorang ya kan? yang mana itu jarang sekali dibahas eh, bahkan orang mungkin enggak mau bahas untuk apa bahas itu itu nah eh, dalam buku sihir buku yang membahas sihir itu membahas jenom bakat murni itu untuk apa kayak gitu orang mikirnya kok bisa sih ada kayak gitu padahal ya ini nih terkait memang antara bakat murni dengan ilmu pesiran tuh ada kaitannya ya, jadi ya, untuk hari ini itu aja dulu silahkan teman-teman renungkan apakah teman-teman memang -teman eh, penemu atau kapan cipta atau jenom lain yang saya sebutkan tadi selamat mencari